Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'at Sahabat-sahabat bahasunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dibaringi panjang umur sehat murah rezekinya, tur barokah amin ya rabbal alamin baik ke dalam kesempatan kali ini Bah akan memberikan sebuah solusi Ya buat sahabat-sahabat semuanya yang barangkali ya selama ini hidupnya susah, banyak menghadapi masalah, kemudian hutangnya juga banyak, semakin lama semakin numpuk bukan malah semakin berkurang gitu ya. Kemudian eh, pikirannya ini sering bingung, ruwet hati juga tidak tenang, sumpek, nah ini nanti teman-teman silahkan pilih salah satu diantara dua jenis amalan ini ya, nah dengan melakukan salah satu diantara dua jenis amalan ini nanti insyaallah ya hidup kita akan selalu diselimuti keberkahan ya Segala urusan kita, permasalahan kita, insya Allah akan selalu dimudah lancarkan oleh Allah, baik itu masalah kesehatan masalah utang utang masalah perekonomian, masalah usaha atau perdagangan dan lain sebagainya yakinlah kepada Allah, insya Allah semuanya akan semakin dimudahkan oleh Allah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil Insya Allah semuanya akan bisa menjadi kenyataan ya kun fayakun piiznillah atas izin Allah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan judul video ini pengin sugih bicarani. Ya, ingin bisa menjadi orang yang kaya ya ini bagaimana caranya ya. Nah, di sini Mbah akan kasih dua solusi ya, dua cara yang pertama, kita bisa memakai cara yang susah atau yang berat. Kemudian, yang kedua, kita bisa memakai cara yang gampang, yang mudah. Gitu ya, Oke, Mbak awali cara yang pertama, cara yang susah atau yang berat ini nanti, ya. Teman-teman harus fokus pada tirakat, jadi ini kepingin sugi ingin sukses, kudu gelem tirakat nah tirakatnya bagaimana tentu seperti biasanya, setiap hari kita menunaikan sholat fardu, sholat wajib, seperti biasa jangan sampai bolong-bolong ya, nah, kemudian jangan lupa perbanyak sholat sunnah jadi ditambah-tambahi khususnya sholat e, sunnah hajat kemudian tahajud dan luha. itu yang pertama itu ya kemudian yang kedua jangan lupa setiap harinya ini nanti harus membaca sholawat Nabi minimal ya sebanyak seribu kali lalu yang ketiga jangan lupa juga bersedekah nah ini nanti sedekahnya sekedarnya saja ya dan yang keempat, ya ini nanti tolong dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang nomor empat ini ada dua paket, ya. Yang pertama lakukan puasa sunnah Senin Kamis, yang ditambah dengan puasa apit woton, ya. Nah. Puasa apit weton ini berarti nanti jatuhnya setiap 35 hari sekali dan sekali mengamalkan ini nanti selama tiga hari karena puasa apit weton itu e, wetonnya harus ditaruh di tengah-tengah ya dan e, puasa weton ini nanti ya sebaiknya dilakukan dengan cara mutih artinya saat berbuka dan e, sahurnya ini nanti hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih ya selebihnya meskipun di malam hari ini tidak boleh makan apapun jajanan apapun jenis makanan apapun gitu ya dan lafaz niat puasa abidnya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun posong ngapit kelahiran kelawan telong Dino telong wengi tanpa dipati mangan lan ngmbi yen durung kassetyo opo sing dadi kasediaku krono Allah ta'ala nah ini tadi adalah eh, poin keempat eh, pilihan atau paket pertama Nah, teman-teman, ini nanti juga bisa pilih e, paket yang kedua, yaitu dengan hanya menunaikan puasa daud saja, ya, puasa sunnah daud. Puasa daud ini caranya sehari puasa, ya, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi, misalkan hari ini kita puasa, besok tidak puasa, besok lusa puasa, besoknya lagi tidak puasa. Jadi selang-seling seperti itu. Nah, jika teman-teman ini nanti mampu melakukan puasa Daud, maka e, sudah tidak perlu lagi menunaikan e, puasa Senin Kemis maupun puasa Abid Weton. Jadi nanti silakan pilih, pilih paket yang pertama, yaitu puasa Senin Kemis ditambah, Puasa Abid Weton, atau yang kedua, yaitu hanya menunaikan puasa Daud saja. E, Tetapi, seandainya di antara teman-teman ini ada yang mampu, ya, mengamalkan dua paket ini, ya, e, puasa Senin kemis, kemudian puasa Abid Weton, lalu puasa Daud, e, tentu ini dampaknya akan semakin luar biasa, semakin menambah keberkahan dalam hidup kita insya allah ya Nah ini tadi adalah cara yang susah atau yang berat yang lebih fokus pada tirakat kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara yang gampang atau yang mudah tetapi ini nanti butuh bondoh karena uh, sifatnya lebih fokus pada sedekah nah cara yang kedua ini memang sepintas ini lebih ringan atau lebih gampang tetapi ini pun butuh kebiasaan kalau kita uh, tidak bisa membiasakan bersedekah tentu saja akan berat juga gitu ya tetapi memang uh, tidak uh, seberat kalau kita melakukan tirakat yang tentu saja lebih banyak membutuhkan kesiapan mental dan fisik nah, jadi cara yang kedua ini ya teman-teman harus mengeluarkan sedekah setiap hari ya lebih tepatnya adalah sedekah subuh. Jadi teman-teman setiap waktu subuh sebelum matahari terbit jangan sampai kedahuluan matahari terbit ini nanti harus mengeluarkan sedekah itu ya. Dan ini harus dipaksa bisa berupa uang, bisa berupa makanan ya. Dan sedekah subuh ini yang baik ya harus dilakukan setiap hari, setiap waktu e, subuh atau sebelum matahari terbit lah gitu ya. Nah tetapi teman-teman juga bisa melakukan e, sedekah subuh tetapi ditabung atau dikumpulkan di rumah gitu ya. Misalkan setiap hari, ya, sebelum matahari terbit, ya, saat subuh itu kita niatkan mengeluarkan sedekah subuh, misalkan lima ribu atau sepuluh ribu. Nanti kita kumpulkan terus, kita kumpulkan uh, setelah seminggu atau nanti hari Jumat. Misalkan kita uh, kasihkan ke fakir miskin atau anak yatim, dan seterusnya seperti itu. ini. Nanti ya, harus dilakukan secara rutin, secara istiqomah jangan sampai berhenti di tengah jalan ya meskipun uh, saat kita benar-benar lagi tidak punya uang ya kalaupun uh, di saat-saat tertentu saat-saat yang agak sulit banyak kebutuhan maka kita harus tetap ya mengeluarkan sedekah subuh tersebut meskipun uh, dengan jumlah atau nominal yang agak rendah pokoknya yang penting dilakukan secara terus menerus secara rutin tanpa putus dan ini harus dipaksa sedekah-sedekah dan sedekah dan tunggulah insyaallah tidak lama kehidupan kita akan semakin membaik semakin berkah ya selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, baik itu saja yang bisa mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang mbak sampaikan kali ini ya kita semua bisa melaksanakannya dengan baik ya selalu mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala kurang lebihnya mbak mohon maaf akhir kalam wallahu almuafikilakum taurik hadanallah ya ajma'in